sepeda. Aku suka banget sama sepeda. Waktu SD, di sekolahku itu lagi ngetren banget sama anak-anak yang lagi pakai sepeda. Dan aku punya juga tertarik. <laughs> Terus apa hubungannya sepeda sama kecelakaan? Jadi gini. Waktu SD, kelas 3 atau kelas 4, aku pengen banget punya sepeda biar bisa main bareng teman-teman. Dan kebetulan banget, rumahku itu ada lapangan luas dan juga rumahku ini tuh rumah kantor. Jadi wajar kalau misalkan lapangannya lebar karena buat parkir motor dan lapangan atau halaman depan rumahku ini tuh sering dipakai sebagai tempat sport main bola dan juga sering dipakai buat balapan sepeda nah suatu hari aku kan lagi main sepeda sendirian nah waktu itu juga sudah mulai sore jam 3 dan waktu itu aku pengen nyoba sepedaan di tengah jalan karena aku udah lumayan terbiasa sepedaan di pinggir jalan dan fun fact. Aku udah pernah ngasih tahu juga berkali-kali bahwa mataku ini kan mata minus dan sekarang aku pakai kacamata. Nah, pas pengen ngayuh sepeda ke tengah jalan, ternyata di samping kiriku ada motor dan motornya itu agak ngebut dan seketika motor tersebut nabrakku sampai berdarah di jidat. Dan orang yang nabrak itu kayaknya sih langsung kabur karena takut ketangkep polisi. Dan di saat itu juga banyak tetangga emakku yang teriak kalau aku habis ditabrak motor dan berdarah di jidat Tapi masa-masa ku kecelakaan gak berhenti sampai situ Karena setahun kemudian aku mengalami hal yang sama Saat itu aku juga lagi belajar nyebrang ke toko depan rumahku buat beli beng-beng Karena gak enak minta emak buat bantu nyebrangin Jadinya aku coba-coba belajar sendiri Dan hal yang sama terulang lagi ada motor dari kiri dan dia nabrak aku. Pas aku udah di tengah jalan pengen nyebrang dan orang yang nabrak itu bukan orang yang waktu itu aku pakai sepeda karena secara spesifik aku nggak ngahafalin raut wajah orang itu karena waktu itu kondisiku seperti biasa berlumuran darah di jidat dan di saat itu juga aku udah mulai trauma untuk menyebrang ke jalan bahkan sampai sekarang pun aku juga masih trauma untuk nyebrang membeli paketan yang ada di seberang Alfamart dan oke okay, itu dia animasi pengalamanku. Cukup simple, karena aku bikin scriptnya gak terlalu panjang-panjang banget. Karena aku bikin script itu cuma bisa satu halaman lebih dikit, jadi dua halaman, uh, satu, satu perempat halaman lah ya, atau satu per dua. Jadi scriptnya gak bisa panjang-panjang, dan ini animasi pengalaman pertamaku aku. Aku harap kalian menyukainya, dan ya, kira-kira kalian mau aku ceritain tentang apa, bisa komen di bawah. Dan oke, okay. sekian untuk video kita kali ini Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton, aku Pleji Gaming Bye-bye